Halo sahabat NOMES Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi Introduction to Cloud yang kedua dan di video ini kita akan masuk ke pembahasan modul 8 dan 9. Modul 8, Artificial Intelligence Capabilities, dan modul 9, Impact of Artificial Intelligence. Di sini kita akan memahami Artificial Intelligence, Machine Learning, AI Product, dan aplikasinya. Juga mengeksplorasi layanan AI yang disediakan oleh AWS. Lalu di modul ini juga kita akan mengerjakan lab 8 using AI for text analysis. Jadi kita akan menerapkan pengetahuan tentang layanan AI untuk menjalankan AI software yang menganalisis teks dalam bentuk resensi buku. Di sini kita akan membahas tentang teknologi terminologi. Yang pertama tentang artificial intelligence. Artificial intelligence adalah sistem komputer yang mampu mengerjakan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti visual perception, speed recognition, decision making dan penerjemahan antar bahasa. Lalu machine learning, ini adalah subset dari AI di mana algoritma komputer dapat mengubah perilakunya sendiri. Ini adalah AI service dari AWS. Yang pertama ada Amazon Comprehend. Kemudian ada Amazon Forecast. lalu ada Amazon Lex untuk chatbot suara dan teks. Kemudian ada Amazon Personalize. Lalu ada Amazon Polly. Amazon recognition kemudian ada Amazon text track. kemudian ada Amazon translate dan ada Amazon Transcribe. Teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di website AWS. Sebagai persiapan untuk Lab 8, di sini kita akan menggunakan Amazon Comprehend, layanan pemrosesan bahasa alami atau NLP yang menggunakan mesin learning untuk mengungkapkan wawasan dan koneksi berharga dalam teks. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mempersiapkan diri untuk mengerjakan Lab 8. Terima kasih.